Hari ini kita lihat nih ada sebuah spesial banget ya Dari Ayah Kejora Di laman aku Instagram pribadinya Ayah Kejora baru saja mengunggah sebuah postingan video BBL Wah, wow, Masya Allah ya BBL Si lucu, si gemas, apalagi semakin kesini semakin empul ya Luar biasa, mudah-mudahan sehat Dan selalu menjadi kebanggaan orang tua Di postingan ini pun Ayah Kejora meneruskan sebuah kalimat Dalam caption yang dituliskan Sambil diberikan Love Hitam dua Wah, Masya Allah banget ya Komentar pun banyak sekali Diberikan oleh para sahabat Leslar Ya, ini dari akun Delvina Ansko Leslar mengatakan Masya Allah, gemunya Sehari nggak lihat Abang El Rasanya kangen banget Perasaan macam apa ini katanya Duh, duh Ada juga komentar lain dari akun Leslie Bilar Galeri Underscore Mengatakan di kolom komentar Pak, cucunya ngangenin banget. Katanya, tuh, persahabatnya bikin candu senyumnya dari BBL Luar biasa banget, ya. Mudah-mudahan doa, dukungan, dan support selalu banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai Leslar. Berikutnya, juga, persahabat perhatikan di sini ada info penting dan himbauan sekaligus untuk para fans Leslar, Persahabat ya, diperhatikan. Untuk info ini dari Mailan, persahabat yang salah satu kru dari Indosiar juga Ini menginfokan Perhatikan di sebuah kalimat yang diunggah di EKS pribadinya Ingat pesanku ya Jangan di SS kalau di SS auto block katanya tuh Untuk host, sama seperti dulu Deterong akan is back akan menambahkan gilang dan juga cirayut Untuk juri Bunda Inul Soimah Rita Sugiyarto, Elvin Sukaisi Dewi Persik, Uda Beni King Nasar, Reza Dea, Wildan Dea, Rara atau Putri sebagai pengganti Lesti. Digaris bawahi istilah persahabat ya persahabatnya Rara atau Putri sebagai pengganti Lesti karena Lesti nggak bisa setiap hari ada atau bisa hadir. Saya harap kalian ngerti dan nggak bisa egois, ya guys. Dimohon dengan sangat untuk fans Lesti tidak mendesak atau memaksakan ke ibu siwi secara tidak sopan. Untuk keluarga Gunarso akan isbek juga, tapi untuk event Gunawan gak bisa tiap hari juga dan akan di disif oleh Opa Samuel. Sementara segitu dulu yang sudah terkonfirmasi, apabila nanti ada perubahan lagi, nanti aku infoin lagi asal jangan di SS aja, tersebut ya. Ini info dan himbauan sekaligus untuk fansnya Bunda Lesti dan termasuk Leslar juga, jangan sampai persahabat ya, kita mendesak atau memaksakan ke Ibu Zewi secara tidak sopan. Karena sudah dipastikan Bunda Lesti itu tidak akan menjadi juri di acara dan getakademi 5 digantikan oleh Rara atau Putri persahabat ya, ini tentunya harus disimak. Dipahami, kita support aja karena Bunda lesi juga tentunya mempunyai BBL. Kita doakan sedang terbaik, mudah-mudahan Bunda lesi kejora selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu membuat bangga fans sejatinya. Untuk berikutnya, bersahabat kita lihat juga. Ada sebuah vitamin bahagia, masya Allah, BBL tentunya boboknya. Ditemani oleh Bunda Lesti, ya, sambil selimutan ini lucu banget, Masya Allah. Bahagia sekali melihat postingan ini. Mudah-mudahan Bunda Lesti dan keluarga selalu sehat dan semakin banyak support dan doa dari orang-orang yang tulus mencintai mereka. Di postingan ini juga, persahabat, ya, tentu banyak sekali tanggapan dan komentar, ya, ini dari akun Instagram. Rila Kumaswit mengatakan. Abang gemes banget nih eh, tidurnya Tangannya gemes, bunda cantik banget Masya Allah Ini sih luar biasa banget ya Tentu ini kita lihat Postingan foto ini sepertinya sebelum BBL dipotong rambut ya Masih ada rambutnya tuh BBL Luar biasa Tapi kita merasa bahagia banget melihat postingan ini Karena postingan ini langsung diunggah oleh Kak Novi Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya Wow ada papamilar ya dan film dan ini papamilan mengucapkan terima kasih kepada film yang sudah mau biar rumah lesla hari ini kita doakan mudah-mudahan ada kejutan kabar baik kabar bahagia dari idola kesayangan kita dan kita masih menunggu kejutan kabar baik selanjutnya jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangal selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Setelah berkomentar, Bang Minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.